Match dari ketiga fase grup B Piala Dunia 2022 Qatar mempertemukan timnas Wales yang harus berhadapan dengan timnas Inggris. Dalam laga ini Wales dipaksa takluk 3 gol tanpa balas melalui brace Marcus Rashford serta satu gol dari Phil Foden. Di paruh pertama kedua tim saling jual beli serangan namun masih menemui kebuntuan dalam mencetak gol. Pada awal babak kedua tepatnya di menit ke 46 Gareth Bale ditarik keluar digantikan oleh Brennan Johnson. Ditarik keluarnya Gareth Bale justru membuat permainan Wales pecar kacir Sekitar 4 menit berselang, Inggris akhirnya bisa membuka keran gol mereka ke Gawang Wales Diawali oleh gol Marcus Rashford pada menit ke-50 Disusul oleh gol Bill Porden pada menit ke-51 Kemudian ditutup oleh gol Rashford pada menit ke-68 Kekalahan ini sekaligus membuat anak asuh Rope jemrana Dan dipastikan tersingkir dari Piala dunia usai absen dari tersebut selama 64 tahun Nampaknya rasa frustasi menyeliputi Gareth Bell. Tepat di akhir laga saat peluit berbunyi, sang pemain menunjukkan kemurkaannya terhadap hasil tersebut. Bell berjalan menghampiri rekan setimnya usai pertandingan. Saat itu ia sempat diikuti oleh kru TV yang merekam momen-momen tersebut. Namun Bell tertangkap kamera mendorong kamera yang dipakai kru TV seolah ia tak mau wajahnya tersorot usai kekalahan Wells. Perlu seorang staf untuk membuat sang kameramen menyingkir dari Bell yang terlihat sangat tidak senang dengan kejadian itu. Setelah kejadian tersebut, Bell terlihat memberi selamat kepada para pemain timnas Inggris yang berhasil memetik kemenangan di laga tersebut. Ia kemudian menghabiskan waktu dengan rekan setimnya, mengucapkan terima kasih kepada penggemar Wales di belakang gawang Stadion Ahmad Bin Ali. Semua orang kecewa. Saya pikir kami semua bangga dan apa yang telah kami capai di sini. Kami harus melihat sejauh mana kami telah melangkah. Tentu saja, kami ingin sekali lolos dari grup. Tetapi sepak bola itu sulit. Tim melewati laju bagus dan laju buruk, dan kami tidak memenuhi harapan kami di turnamen ini. Tapi kami akan mengambil banyak pengalaman darinya, dan ke depan kami perlu melihat seberapa jauh kami telah berkembang," ucap Gareth Bale selepas pertandingan. Lẽ thêm chút,